buat kita semua para fans ini langsung dari teh Indi pasangan ya kita lihat aja ketika live Instagram teh Indi memperlihatkan si cantik di oleh si Gejora yang sedang menyapa fans Leslar pasangannya aduh cute banget manja banget malam hari ini kita dikasih kebahagiaan vitamin oleh idola kesayangan kita selanjutnya juga kita lihat persahabat ini ada mama spesial. Sore tadi ya, tentunya kumpul keluarga Rizky Bilar tuh, tentunya Bang Bilar sedang bersama keluarga besarnya persahabat ya, ada Bang Yudi Revan dan ada Bapak Danil juga tuh persahabat ya, aduh cute banget. Mudah-mudahan, tentunya keluarga Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin. Ya Robbal Alamin. Dan tentunya Persahabat malam hari ini kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Lesti dan Rizky Billar tentunya malam hari ini sedang bersama Persahabat ya, kita lihat aja. Keluarga dari Rizky Billar di sini mengunjungi rumah Dedek Lesti Persahabat ya silaturahmi. Ketika live Instagram Ayah Kejora bersama Kak Nova Persahabat ya. di sini memperlihatkan bahwa Rizky Bilar dan keluarga besar tentunya sedang silaturahmi ke kediaman Dedek Lesti Persabatia. ya kita lihat aja tuh abang Bilar fokus memainkan handphone dan Dedek Lesti juga begitu Persabatia, ya. aduh kayaknya lagi chatting. Ini walaupun berhadapan, tentunya mereka saling ngabarin lewat handphone. Persabatia, ya. aduh cute banget memang mereka ini. Ya. Mudah-mudahan tentunya kita selalu mendoakan. Keluarga Lesti dan Rizky Pilar cepat dipersatukan Amin Ia ya, kubal alamin Postingan tersebut juga tentunya telah di repost oleh akun Instagram Leslar Fans ya Yang mana tentunya Banyak sekali komentar juga Ya ini dari akun Sylvie Elvirian yang berkomentar Fokus sama HP terus ya Pasti sedang kontekan lewat HP <laughs> Kita lihat juga keunggahan berikutnya persahabat ini versi jelasnya nih Persahabat ya haduh cute banget Malam hari ini kita dikasih vitamin segar, vitamin bahagia Apa Mungkin kita mendapatkan cilukan vitamin sesungguhnya persahabat ya Tentunya jangan sampai ketiduran Jangan sampai tentunya kalian tidur dulu persahabat ya Bakal ada vitamin yang lebih cute dan ungu banget persahabat ya Malam hari ini idola kita sedang bersama Mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan ini pers persahabat ya tentunya ada sebuah caption yang dituliskan oleh Lesla Lovers underscore Official sini mengatakan vitamin keluar pada waktu yang tepat kita mau bobok katanya ya wah persahabat ya jangan tidur dulu pasnya vitamin cute vitamin bahagia akan keluar malam hari ini persahabat ya Tentunya tunggu saja kabar dan info selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan malam hari ini dari Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini dulu informasi di malam ini Pak sahabat. bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.